Nama saya Bapak Watres, tinggal di Taman Satrian. Tahun 2002, di sini kesulitan air minum. Saya dipanggil Menteri Pengairan Bahasa Jawanya, Kuowo, jadi mengurusi air minum di sini. Mulai tahun 2001, kami mencari di mana tempatnya sumber air dapat mengalir ke sini. Kalau musim kemarau, masih kekurangan air. Belum menyukupi masyarakat di sini. Tapi saya ya usaha terus Pak nih, usaha terus. Tidak tahu malam, siang, hujan, saya berangkat. Karena saya membela kepada masyarakat di sini semua. Ya ada gaji sedikit, tapi ya tidak apa-apa lah. Ya karena bagaimana ini enaknya. Tidak makan kalau kan kerja di air saja, ya banyak sedihnya kalau kami alami ini, karena jauh jalannya ya sukar pak.